Kematian orang yang disintai adalah pengingat bagi kita. Bagaimanapun, hidup adalah persiapan untuk harimu akan bertemu dengan sang pencipta. Sesungguhnya, kamu hanya berdiri untuk memuliakan Allah yang adalah penerima jiwa. Api neraka adalah kediamanmu, di mana kamu akan tinggal kecuali seperti yang Allah keandaki. Sesungguhnya, Tuhanmu bijaksana dan mengetahui. Mungkin hari ini kita masih di sini, tapi besok belum tentu. Maka, jalanilah hidup ini dengan benar. Tidak ada jaminan sama sekali dalam hidup ini, tapi kematianlah yang benar-benar menjamin segalanya. Tapi, mengapa kita masih saja terlalu sibuk memperhatikan hidup daripada kematian? Siapa yang suka bertemu Allah, Allah senang bertemu dengannya, dan siapapun yang benci bertemu Allah, Allah benci bertemu dengannya. Jangan biarkan ada di antara kalian yang menginginkan kematian. Jika dia benar, maka dia mungkin meningkatkan perbuatan baiknya, dan jika dia berdosa, maka dia mungkin bertobat. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan kepadanya kita semua pasti akan kembali. Dimana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu, meski kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat tinggi dan kukuh. Tidak ada di antara kalian yang menginginkan kematian, karena musibah yang menimpanya. Tetapi jika dia harus melakukan sesuatu, dia harus berkata, Ya Allah, Pertahankan aku hidup selama hidup baik bentukku dan matikanlah aku jika kematian lebih baik bentukku.